Halo kawan-kawan, balik lagi dengan Yubi, bareng kemos lagi di sini. Kali ini kita bakal ngajari kamu cara ngapus aplikasi bawaan, tapi tanpa komputer dan tanpa root. Dan di sini kita perlu dua HP. Sini saya pakai Redmi 8 dan Redmi 5. Jadi yang saya maksud dengan aplikasi bawaan di sini adalah aplikasi yang sudah terinstall dari awal kamu beli device tapi aplikasinya nggak kamu gunakan dan hanya menu-menu memori atau sebutan lainnya buat aplikasi ini ada dua macam yang pertama adalah aplikasi yang bisa kamu hapus sendiri dan yang kedua adalah aplikasi yang nggak bisa kamu hapus kecuali dengan root atau melalui pc dan di sini kita akan memberitahu kamu cara menghapus aplikasi bawaan yang kedua, tapi dengan dua HP dan melalui OTG tanpa root dan tanpa PC. Setelah langkah awal, kita aktifkan dulu mode developer untuk mengaktifkan USB Debug. karena kita masuk Realme dulu di tentang ponselnya, baru cari versi MI, Untuk klik 5 kali. Di sini saya sudah aktifkan. Mode pengembang sebenarnya, dan saya ingin tunjukkan aja gimana hidupinya. Dan setelah itu kita masuk ke mode pengembang, kita aktifkan USB debug, USB debug, nah, debugging USB. Oke, okay. kita aktif, kita ganti kafe kedua yaitu Realme. Hmm, di Realme hampir sama, tapi di sini bukan versi Bumi, tapi versi apa namanya? Versi pita basis. kok nggak salah namanya oh nggak build number". So, versi bisa versi desa pita basis sih? Kalau dia yang di root eh, bukan root kostum room. Oke, okay, udah aktif. Kita selanjutnya selanjutnya oke okay, kita download my list aplikasi sebenarnya yang bawah lebih lengkap tapi saya penasaran tentang yang ini kayaknya baru ingat download ini di HP yang menghapus seperti Tadi bloatware ya oke okay. ini gunanya untuk melihat nama paket yang mau dihapus atau nama aplikasi paketnya Oh so, ternyata di list my app, app ini gak bisa ngeliat aplikasi sistem dan hanya aplikasi yang udah install Nah ini lebih lengkap my list aplikasi dia bisa nampakkan aplikasi bawaan sistem kayak my browser itu dan kita akan coba hapus. Jadi aplikasi yang kita gunakan untuk ngapusnya itu adalah ADB XOTG. Nah, dan sini ada realme sama reddy nya oke okay, kita akan hapus coba mi browser ini kita ambil dulu otg nya kita cabut nah, kita butuh otg sama ini kabel usb yang bagus ya supaya nanti transfer datanya bagus enggak ada terjadi masalah atau crash biar lebih enak, kita coba rekam melalui realme nya Bentar mana perekam layarnya oke, di oke, ini dia perekam layar kita keluarkan dulu kita aktifkan rekam layarnya oke okay, sini saya lupa bahwa realme itu mesti ada perizinan untuk menggunakan OTG nya mantas nggak bisa dia tadi jadi kita hidupin dulu OTG nya kita masuk ke pengaturan oke okay, dimasuk di habis itu ada di note hosting baru masuk OTG connection sini baru udah bisa dia nah, langsung minta izin dia adb-nya oke okay kan aja nah di sini kita oke okay kan oke okay, jadi ini tampilannya tampilan komennya komen kita lihat dulu app list nya hmm, ini app list nya yang untuk redmi ya Kemudian kita gunakan redmi Oke okay, kita ketik. Kita perlu ada dia kita beri PM list paket. Ini sebenarnya fungsinya sama kayak aplikasi yang list paket APP tadi sini saya menunjukkan bahwa ini terkoneksi terkoneksi ke sebelah ya Nah di sini ada microface dan semua aplikasi mau sini ini redmi Oke kita akan cari aplikasi yang mau kita hapus dulu ini tadi Mi Browser baru kita klikkan PM on install garis ke garis dua biji pas dua biji ya kita okay, harusnya lagi baru user baru kosong baru kita tulis nama paket yang mau kita hapus atau nama paket aplikasi yang mau kita hapus sini kita hapus itu com dot browser ini kan mi global Tidus. Oke kita bisa hilang di situ ya. browser baru kita run oke, udah sukses. kita lihat dulu di Xiaomi-nya udah hilang nggak mie browsernya. oke di sini udah nggak ada. tadi dia di bawah. Nah gini kamu nggak usah takut. ini nggak akan hilang permanen. Asal di restart ulang pas dibalik lagi nih aplikasi dan ini apa namanya buat space subrequent nambah ya Nanti kalau di restart ulang maka balik lagi jadi selanjutnya kita coba upload Chrome Eh, mau install Kodenya sama aja ya, saya install garis k, garis 2 user, kosong, baru garis eh, kok garis sih, langsung nama paket. Ini Google Chrome ini kalau dia apa, sering makan data banyak. jadi untuk ya oke kita run lagi dan sudah terhapus dan ada ya jujur saja saya nggak suka pakai browser bawaan makan data lebih banyak udah browser kayak drive UC browser opra mini dan lain-lain Oke, demikianlah cara menghapusnya. Terima kasih yang sudah nonton sampai sekarang. Semoga bermanfaat. Bye bye.